Di mana hukumnya memberi hutang kepada orang menjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar. Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 282 Satu lembar Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat Bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir Tapi ayat yang paling panjang tentang bayarhu sholatnya banyak, puasanya banyak zikirnya banyak, baca qurannya katam, tapi kalau bayar utang tak dibayar di akhirat kau akan cari dia, oleh sebab itu ada orang mati syahid oh mati syahid orang mati syahid gak merasakan sakratul maut orang mati syahid gak merasakan azab kubur, orang mati syahid tidak merasakan isab, orang mati syahid langsung masuk surga, ilat dain kecuali hutang Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Ha? Makanya datang ke rumah dia, habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, kom salam, Kau mau menagih ya, aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya, ayu amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Ila <rupanya> tadayan kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, Ila aja musamma sampai ke batas waktu tertentu. Faktubuh tulis saya pinjam kepada kamu 500.000 ribu akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no bulan berapa bulan Mei tahun 2020 oke okay. sekarang bulan Maret Maret April 1 Mei 2020 datang tadi kapan kau bayar mohon maaf aku nggak bisa istriku baru meninggal anakku pun sakit jangan kau cerita panjang lebar tak tahan air mata mau menetes Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kita bagi. Yang paling bagus, wa antasadaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku kolesterolku pun makin naik jadi untuk yang 500.000 itu tuh ku aja lah ambil, ambil tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman bukan yang minjam sekarang banyak salah hafal yang minjam pula yang hafal begitu kita tagih kapan kau bayar wa <tik> anta Kau sedekahkan itu lebih baik Itu ayat aku Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong Tertulis dalam Quran Namanya fikih muamalah Ada fikih ibadah Sholat, zakat, puasa Ada fikih jihad jihad bilang ada namanya fikih mu'amalat hutang-piutang, gadai-menggadai, pinjam-meminjam merobahah, mudarabah, bagi hasil maka hutang-piutang ini cara tolong-menolong jangan sampai dihilangkan tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah SWT Datanglah Seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab Assalamualaikum Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Waalaikumsalam Ini anak saya kurang ajar Tolong dihajar dulu Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya, dulu "Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu?" "Hai Umar bin Khattab," kata anaknya, "Ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya?" "Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang sholihah memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak." Kata anaknya, "Ibuku tidak baik." Makanku tidak halal Namaku pun tak baik Apa kata Nabi kepada bapaknya Apa kata Umar kepada bapaknya Lakad qabla an Sebelum anakmu durhaka Kepadamu kau sudah durhaka Duluan kepada anak Jadi kalau begitu Ada anak durhaka ada bapak dur. Ini jangan sampai anak bapak tahu Nanti dia pulang, anak durhaka kok Dia senyum, kau bapak durhaka <risas> Ibunya tak baik Namanya tak baik Makannya tak baik Kasih dia nama yang baik Kasih dia makan yang halal Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus Karena makannya tak halal Dikasih dia makan riswah Makan sogo Makan harap Kenapa kau kasih makan haram Dimanalah Pak Ustaz yang haramnya aja pun payah Astagfirullah Allah sediakan alam semesta Begitu banyak yang halal Kenapa kau kasih dia makan haram Jangan pernah kasih anak Makan haram Pesan kakek saya Datuk saya Kalau bahasa kampungnya grandfather Cucuku 40 orang Yang satu ini Jangan sekolah umum maksudnya saya. Saya tak dikasih sekolah umum. maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah Al Azhar Maroko sudah, Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Jangan kasih makan haram nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah emak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram. Nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap tak bisa membedakan mana tiang mana orang. sifatnya nggak lagi. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka meninggal orang tuanya setelah itu dia bertobat. Bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersodaqoh. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi mata Ibu saya sudah meninggal apa atas saddakanha kalau saya bersedekah Apakah pahalanya sampai kepada almarhumah Ibu saya kata Nabi Taushodaq bersedekahlah sedekahmu sampai maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim Panti Jompo sekolah-sekolah pondok pesantren Tanya Pak Kiai, Pak Kiai Apa yang kurang di pesantren ini? WC Karena pesantren santrinya seribu, WC-nya dua Bayangkan panjang antriannya Berapa yang keluar dalam serana <tik> Saya bangunkan WC Pahalanya mengalir untuk almarhumah Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya Sedekah Ayo sedekah Apa sedekah yang paling afdal? Shakyulma, memberi air minum sedekah yang paling afdol kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin di depan rumah seorang pejabat itu ada kulkas tapi nggak sampai beku freezer setiap dipencet keluar air dingin gelasnya dikasih pakai rantai besi takut dilarikan tukang ambil aluminium buat wakaf untuk almarhumah itu bagus kan saya ceramah di Malaysia di pintu masjid itu ada kotak box kalau kita ambil satu botol keluar botol baru ambil satu botol keluar botol baru wakaf untuk itu bagus sedekah jangan sedekah teh botol nanti dia kena diabetes air putih ini bagus mengalir sedekah sumur bor pergi ke masjid putar keran nggak ada air tanya pengurus masjid pak pengurus ya mana sumur bor nggak ada saya buatkan ya. langsung bunyi <tik> itu berarti cash <kes> itu <tik> begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodako tapi pak ustad saya jangankan sodako makan saya pun senin kamis pak ustad doa Allah wa wa bangun tengah malam. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad wasallam Tidak ada dalilnya dari tiga aspek: kauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dibukakan perbuatan yang tidak dibuat nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat nabi bid'ah, nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya, mana hadis nabi pakai peci? Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan, ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar nabi ah, Mimbar Nabi ada di depan Tiga lantai, satu, dua, tiga Jadi yang dimaksud dengan bin'ah Perbuatan yang tidak ada dalilnya Misalnya Jam dua belas siang Ada bapak-bapak di panas teri Tegak menghadap matahari Eh pak bapak mau ngapain Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab, Bid'ah itu Karena tidak ada dalilnya sama sekali tapi selama ada dalilnya tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Binah. Lo. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Qur'an apa pahala? Yasin itu Qur'an atau enggak Qur'an? Qur'an Man yasin latin. Siapa yang baca Yasin suatu malam? Lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya Mestinya baca Qur'an itu semua Tapi karena dia enggak sanggup semua Dia pilih hati Qur'an Hati Qur'an itu Yasin Sentuhlah dia tepat di hatinya Dia akan jadi milikmu untuk selamanya Makanya orang sebelum ngapal Qur'an semua Yang dihapal hatinya dulu itu sebelum ngapal Qur'an yang dihafal hatinya dulu Apa hati Qur'an? Ya, ya Tapi jangan hatinya aja sumur hidup Yang lain juga nah, Jadi jangan salah karena orang baca yasin Baca yasin bin'ah Yasin kan Qur'an nah. Baca yasin malam Jumat gak masalah sumur hidup baca yasin masalah Karena banyak surat yang lain Baca juga al Fatihah, al-baqarah, al, -baqarah, al Al Nisa, Ali Imran, Al Nisa, Al Ma'idah, Al aam nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya binah. Selama ada dalilnya tidak bin, tidak bin.